cinta antara kita kini tinggal kenangan ku lupakan semua tentang dirimu namun tak lagi kan seperti dirimu Oh bintangku Jangan Gantimu Namun Tak lagi Kan seperti Terima kasih